Manis, manis Ni grade A punya Biji pun tak ada Hai guys Assalamualaikum Depan aku ni aku ada sebiji tembikai Tapi aku tak adalah buat air tembikai biasa Blend Bukan lah Tapi dalam ni aku ada jumpa satu resipi dekat Instagram Aku lupa nama dia nanti aku letak Video dia Jom lah tengok macam mana Keluarkan isi tembikai ni buat bulat-bulat bulat Lepas tu dah kosong kan Tambahlah susu. Tapi diguna susu apa. Susu segar. Dan eh? aku pakai susu saiz. Lepas tu tambah. Dengan soda. Dan. Lepas tu tambah air. Tambah balik isi. Isi tembikai tu. Ah, tu juga tambah natri koko. Ha. So. Aku pun nak cubalah macam menarik je kan. Aku pun buat juga. Okay. Korang mungkin tak nampak. Nampak luarannya. Dalaman dia. Puh. Okay. Tambah masa marilah kita. Aku nak. Minum ya. Uh, ada isi dia dalam ni. Isi tembikai dengan. Cepat sangat ais cair. Aku baru letak lagi. Dah tak jadi bulat sangat dah. Tembikai dengan atas koko mana atas. Okay. Okay. Ini dia isi dia. Si tembikai dan juga nata di kokoh Marilah kita baca doa dulu Bismillah Amin, amin Kita tu gastro besar sikit ha, Tapi air dia memang cepat cair Okay, marilah kita cuba Bismillah Air ah, tu tak manis sangat Sebab tembikai tu pun memang tak manis Aku kena tipu ah, Dia kata manis, manis. Ni grade A punya. Biji pun tak ada. Ada je biji. Mungkin okay, aku kena letak seguni kot. Ah, so dia cepat gila cair. Kita makan isi dia. Memang taklah aku habis. Hebat kalau aku boleh habiskan ni. Okay. Okay. Not bad rasa dia. Orang berasa macam korang minum air soda. Ha, bersusu. Soda susu. Pastu adalah rasa laichi. Eh, lai. Yang nah, tadi koko dengan tembikai ni kan. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmmmm. Ni kalau minum papa aneh sedap ni eh. Dia macam koktel lah. Lebih kurang sebab kita kan pakai susu. Letak nantar di koko, buah lah. Cuma takde lah letak buah ramti ni macam laici, nenas semua tu. Belum puasa orang memang nak air je Kita minuman ni mampu je lah ya. Saya so, banyak-banyak. Ini kalau aku minum ni, kalau habis ni hebat lah. Yang satu, good luck lah. Ular alik ke tandas. Aku lupa sebenarnya aku nak pakai spek mata hitam. Baru aku feeling-feeling di -feeling pantai. Tiba. Mereka tak pakai green screen dah sekarang malam. Mula-mula ikan -mula tembikan ni pun jenuh dah lak Hmm Mana tadi koko Hmm Banyak lagi Aku rasa korang minum banyak lah Macam mana Izak minum dua Tembikan Kambung perut ni Kalau korang rajin Korang cubalah ya buat Jad aku minum lagi sedikit, pasal aku stok lah, kenyang. Lekeh. Oh lah, aku lupa nak bawa topi dia. Penutup apa tembikai tu Barulah lawa, aduh. ni top bogi, degi paling tak de. Okay, last bite. Okay, last bite ya. Eh. Hmm. Okay Huh, memang kembung. Kalau kau dapat tembikan memang manis ah, memang lagi umph. Lah ni cuma dikurang manis, tapi aku tak ada tambah gula. Pastu tu uh, ice pun cepat sangat cair. Kena letak tak buat banyak bila dia lebih sejuk ada ice Super mesti lagi nikmat. Tapi ni pun okey je. Rasa dia memang not bad lah. Macam kau minum koktel lah lebih kurang macam tulah. Bab lebih kurang je. Kan yeah. dia. Okey. Ah uh, apa pun terima kasih pada yang sudah sudi menonton Yang baru singgah jangan lupa untuk tekan butang Like dan juga subscribe pada yang belum subscribe Pada yang sudah sudi subscribe Terima kasih okay. Teruskan menonton video-video Dari channel aku okay. Terima kasih dan see you guys Di next video bye bye